Oke okay. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma Muhammad. Eh, berjumpa lagi dengan saya Alamsadi di Alkohol Jaya teman-teman ya. <tuh> Semoga teman-teman semuanya dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberi kesehatan dunia akhirat. <tuh> Baik teman-teman kali ini kami di Alkohol Jaya akan masang namanya bracket atau pangkon, eh, pangkon TV LED 32 in eh, ke tembok ya seperti itu. <tuh> Uh, saya akan mendekatkan kamera ke bracket-nya ya Oh ya, ya seperti ini teman-teman Oke okay. uh, ini uni universal ya universal bracket namanya teman-teman ya oke okay, light 15-in sampai 32-in nah, ini TV-nya mau teman-teman ya yeah. uh, Ya baiklah kan, teman-teman. <gih> ini cara uh, petunjuk pemasangannya teman-teman ya. universal ya. Oke okay. bisa ya kurang lebih beginilah. Oke okay. dipasang dulu ke tembok dan ke TV. <gih> Oke okay. ini harganya lima puluh ribuan teman -teman, ya. <gih> ada dapat dua seperti ini. Ya ini nanti dipasang kurang lebih begini. Ini ada apa, pengencangnya, dan ini untuk putaran uh, apa? Menengadah atau tidak untuk TV-nya seperti itu, dan banyak sekali macamnya uh, seperti ini. Cuma kami beli yang ini, ya, nanti dipasang seperti ini, kanan kirinya. Ini pengunci, bes ini pengunci bagian bawah teman-teman Oke pengunci bagian bawah Pasang begini nanti Nah ini kunci. Oke kurang lebih seperti ini nanti Bisa digeser-geser ya Nah dan ini sudah ada lekukannya Agar tidak lepas seperti itu Nah di dalam satu paket pembelian itu dapat pizer 4. Ya, pizer seperti ini. Ini pizer teman-teman. Eh, uh, panjangnya sekitar 10 cm. Cuma kalau di sini karena gedungnya itu agak rapuh uh, kemungkinan kami akan kombinasikan dengan ini dengan paku, teman-teman. Ya, kombinasikan dengan paku insyaallah. Mudah-mudahan kena bata nanti seperti itu. Kemudian dapat ring juga. Uli, uli, uli, uli. Ringnya dapat satu, dua, delapan ya, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Oh, dapat 9 ya, uli, ya. Kemudian eh, bautnya satu, ini baut yang besar untuk TV-nya kayaknya ini ya. Satu, dua, tiga, empat. Oh, yang paling besar satu dua tiga empat yang tanggung satu dua tiga empat yang kecil satu dua tiga empat oke okay, teman teman ya lanjut ke tv ya. ini sudah ada skrup kita buka dulu ya hati hati ini masih menggunakan ini ya menggunakan eh, apa kaki ya dan ini cukup ringan teman teman Oke okay. kita cari dulu yang seukuran ini yang ini ya kalau yang ini terlalu besar ya terlalu besar berarti yang tanggung ini atau yang paling kecil ini kita menggunakan yang nomor 4 1,2,3,4 ada ring dulu kita ambil yang paling kecil oke 1,2,3,4 nomor 4 ya, seperti ini teman-teman langsung aja dipasang Eits, cek tuh. Di, TV-nya dipegang teman-teman. Ya. lebih seperti ini. Kemudian ini dilonggarkan. ya Seperti ini. Tepatkan ke lubangnya paskan maksud saya TV-nya bisa ditelungkupkan Atau ditidurkan Belan-belan jatuh bisa ditidurkan teman-teman TV-nya. <tuk> Hati-hati. Hati ya. Eh, itu itu itu itu. Eh, itu itu. Yang ini juga dikencangkan Oke sudah Yang ini juga dikencangkan Oke sebelahnya juga begitu teman-teman ya Oke teman-teman ya uh, Sudah terpasang seperti ini Nanti kan um, ini, ini begini teman-teman Oh, mau pulang. Nah, ya, sebentar, saya skip dulu, teman-teman. Ya, Kekuatannya ya, kuat ya, Ini ya. Ya, <laughs> ini kalau kalau jatuh habis ini, kuat <laughs> ya. <laughs> ya kita tes dulu. Kita tes di apa? Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, ya. Oke di sekitar sini, gini ya Mia, gini, gini teman-teman ya. Apa kurang kata ke bapak? Cukup ya. Berarti teman-teman paling atasnya di sini. Oke saya kasih tanda. Saya ingat, saya ingat. Kasih tanda sama saya nanti. Awas, jangan diganggu gugat. Oke teman-teman, di sini. Ya mana ya? Oh ya sini, sini gini gini, sini. Eh ya, kurang lebih. Saya mau ambil waterpass dulu, teman-teman, untuk menggaris sini. Nanti kalau di sini kena apa? batu bata enak langsung di skrup kelondak pakai paku. Ya, pakai waterpass. Ya. sekitar sini teman-teman pakai waterpass iya kurang sini ya iya iya iya iya iya so. ya. ya pas ya tapi kok miring ya apanya yang miring ininya yang miringnya kalau pakai feeling tadi ini miring gini nah di sini teman-teman di sini kita cari nanti yang paling paling enak uh, paling keras temboknya Oke okay. itu ada tandanya sudah teman-teman kita cek pakai bor kita pertama coba pakai pizzer dulu kalau pizzernya masuk enak mungkin nanti juga kombinasi antara freezer dengan paku temboknya nggak bener ini, ini temboknya enggak, enggak keras teman-teman Oh ini yang agak keras ini yang kena oh, ya, ya ah yang ini mungkin pakai paku atau apa karena kena batu bata ya ya Bismillah ya yang ini Oke, apa, nak? Ya, ya, ya. Ini agak dipalu dikit. Oke, sudah. Yang ini paku mungkin, ya. kurang dikit lagi teman, teman, ya, agak dipalu dikit. Kalau hmm. tidak mau dipalu tidak apa juga sih. yang sebelahnya kami kombinasi dengan paku oke okay. yang ini pakai skrup jangan lupa ringnya teman-teman ya skrup dan ring oke okay, seperti ini sebetulnya pakai skrup juga bisa sih ini. Uh, maksud saya Biar ini lebih ke dalam Seperti itu Kayaknya kuat sih Semuanya pakai ah, Pakai grup semua dah Kalau dirasa nanti kurang kuat Ya tambah paku teman-teman ya sebetulnya teman-teman bisa menggunakan mata bor yang pas cuma di kami tidak ada ya Apa apa lia ini habis rekam nih di patok katanya orang sini dipasang dulu skrupnya satu terus dua kalau terasa kurang kuat ya kasih paku teman-teman biar betul-betul ini ya betul-betul apa terjamin kekuatannya Tuh ringnya ini lebih satu jatuh deh teman-teman sudah terpasang dengan rapi dan ini insya Allah sudah cukup kuat oke kalau terasa masih kurang ini masih ada satu satu ring ada paku saya pakukan aja di sini oke bismillah karena di sini yang langsung kena batu bata teman-teman bismillahirrahmanirrahim Apa Fel? apa ya, biar perasaan ini betul-betul nyaman. Wah, ini kuat sekali. Ini oke, saya mundurkan dulu ya. TV-nya saya pasang. Bismillahirrahmanirrahim. cabut dulu. Eh, ya. uh, untuk kaki-kakinya sebaiknya dicabut dulu teman-teman ya. Saya lupa cabut dulu kaki-kakinya. Oke, okay, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ya, yeah. dilonggarkan dulu lah. Ya, yeah. Bismillah ini kuat ya, Ya, ya, ya, ya, Iya, mantap. wei kuat, kuat, kuat. Uh, kayak di hotel-hotel. <laughs> huh, kelihatan ya teman-teman ya oke mana fokusnya ini tinggal menguatkan yang bagian bawah teman-teman Uh, sulit sekali ini. menguatkannya sulit ya ya, ya. Bikin ikan dulu. Ini cukup dah ya di sini ya. Ya, dikunci bagian sini. Huh. Terasa capeknya. Ya, oke. Okay. Sebelah sini. Huh. Beginilah hidup di dunia ini. dan ini insya Allah aman oke okay. kemudian antena kita pasang bismillahirrahmanirrahim jangan lupa bismillah teman teman iya yeah, iya yeah, iya yeah, iya yeah. iya yeah, yeah. oke okay. nanti kita rapikan teman teman ya kemudian di sini ya. dan sentuhan terakhir kita paskan dengan kepala kita oke ini nanti kita rapikan nah, kami rapikan nanti huh. Bracket, bracket ya Kita paskan. Oh, bisa geser-geser, teman-teman, ya! Cukup begini Kemudian kita kunci Apa? Signifikan Oke kita kunci Bagian sini kita kunci Insya Allah aman Aman damai Aman Ya aman damai Bagian bawah sudah terkunci Bismillah Oke, kita akan coba. Ya. Posisinya bagaimana mana remote? Nanti dirapikan ya, intinya. Oke, keluar Samsung. Eh, Samsung. Samsung. Wah, oh, sip. Oke, teman-teman ya. Uh, demikianlah pemasangan bracket ya uh, semoga yang sedikit dari kami ini bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, bagian belakangnya seperti ini hahaha <mulous> <tuh> Apa ya? Oblia? Oh ya? Dada dada